Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan kashiran taiban barakan fi. Kalian banyak bersholawat dan sering datang ke mulut Nabi Berarti menghubungkan Nabi Tapi amalan yang dilakukan Nabi tidak dikerjakan Coba buka Qur'an surat Al-Imran atau surat ketiga ayat 31 yang artinya Katakanlah Muhammad jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Nisih Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah maha pengampun, maha penyayang. Tolong lanjutkan ayatnya, jangan berhenti di ayat situ. Yang artinya, katakanlah Muhammad, 'Tatilah Allah dan Rasul.' Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. -orang Aku ingin bertanya sama kalian, kalian serapan pakai apa? Ada yang nasi, roti, susu, apakah nabi serapan pakai itu? Kata Nabi, jika urusan dunia bisa kalian cari sendiri. Kalau urusan agama, terlalu tanyakan kepadaku. Buka Quran surat Nisa atau Surat keempat L59. Kesimpulannya, jika kalian ada perbe perbedaan pendapat. Kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi atau hadis Nabi. Karena itu akan lebih baik akibatnya. Aku tahu kalian sudah mengingatkan, tapi kalian sudah capek atau bosan memperingatkannya. Buka Quran surat Al-Anbiya atau surat ke-21 ayat 108 yang artinya, Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Coba kalian buka lanjutannya ayat 109 yang artinya, maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, "Aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh." aku mohon kepada kalian jika masih dalam kebaikan gak usah ragu atau kagok menasihati atau memperingatkan coba kalian buka Quran Surat Al-Asr atau Surat ke 103 eh, keduanya Sung, yang artinya sungguh manusia berada dalam kerugian lanjutannya di ayat ketiganya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Aku tahu kalian semua tidak mau berada dalam kerugian. Saya juga tidak mau.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 Mungkin sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiqulidayah. warahmatullahi wabarakatuh.